tapi mau tidak mau suka tidak suka Boleh adakan penelitian Studi Komparatif perbandingan agama Bahwa agama Yang mengajarkan <tuk> Paling awal bangun Adalah agama kita Kata Nabi SAW Allahumma barik li umati Fibu kurihah Berikanlah berkah pada umatku Fibu kurihah Paling pagi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 batin kita sudah menjalin hubungan dulu dengan Allah terbuka pintu mata maka yang pertama dia sebut adalah nama Allah Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah Kalaupun ibu paling sayang dengan bapak tak mungkin ibu waktu bangun pagi oh mas parno maaf kalau aku namanya yang pertama kali diikatkan hidup dengan Allah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 Bak ada mata nak wailahin nusur itulah makna inna al-amal segala amal dinilai dengan niatnya nanti saat amal kita dihitung di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala semua orang beramal wakadimna ilah maamilumin amalid semua amal mereka kami tunjukkan di depan mata mereka ini amalmu ini ibadahmu ini wajalna ha habaan mansurah kami jadikan dia seperti debu yang berterbangan tak bernilai di hadapan Allah kenapa tidak ada nilainya karena tidak menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala kita tadi masuk toilet kamar mandi pun menyebut nama Allah Allahumma <tul ia> inni a'zubika minal khubusi wal khaba'is memasukkan makanan ke mulut pun menyebut nama Allah ya hulam wahai anak kecil kul mimma yalik makanlah apa yang dekat darimu sambillah <tul ia> sebut nama Allah Bismillah, hadis sahih. Bismillah, anda punya yang panjang itu. Hadisnya itu alhamdulillah, yang panjang. Allah membaliklah nabi marah, zat tanah, wal kina, Oke, okay. nanti kalau kelihatan ada kawan di sebelah, tiba-tiba bismillah. Loh, nanti kok lapar sekali kelihatannya. Inilah hadis yang sahih. Akhir, Padahal saking sakingkan laparnya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 stres, depresi, hilang dari hati seorang hamba. Pucat wajah Abu Bakar Siddiq di dalam Jabal Thur ketika ketakutan melihat kaki kafir Quraisy. Lau abṣara, seandainya mereka melihat kaki mereka la abṣarana, mereka pasti melihat kita, Muhammad. Seandainya mereka melihat kaki ke bawah Pasti mereka melihat kita Apa kata Nabi <tik> Kalau kau sangka kita di sini cuma berdua Tidaklah yang ubahkan Allah yang ketiga Kalau kita bertiga Allah yang keempat Kalau kita empat Allah yang kelima <tik> Dia bersama kamu Dimanapun kamu berada Maka itulah fungsi dari setiap doa dan zikir Merasakan keberadaan Allah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 selesai salat tetap subhanallah 33 oh, alhamdulillah 33 Allahu akbar 33 la ilaha illallah laa gula syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syaiin qadir itulah kultum kita pada subuh kali ini banyak panjang pendeknya ceramah sesuai dengan besar dan kecilnya masjid bukan <attracted Sydney> itu kita akan jangan merasa kecil hati yang dinilai adalah keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Mudah-mudahan kita termasuk orang yang ikhlas. Amin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan Walaupun kita berpisah tempat dan waktu, tapi insyaallah kita tak pernah terputus dalam ingatan dan doa. Wallahu wafiq ila aqwamit tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.